Kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung mendeportasi Brenton Craig Abbas Abdullah, 43. Bule asal Australia yang ludahi imam itu pun disanksi berupa penangkalan selama enam bulan. Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung Arif Hazairin Satoto mengatakan, penangkalan merupakan larangan masuk ke wilayah Indonesia. Setelah enam bulan itu, setelah ditangkal, nanti akan dicek lagi jika masuk ke Indonesia, jadi bisa saja diperpanjang, ujar Arif saat jumpa pers di kantor imigrasi Bandung, Jumat, 5 Mei 2023. Brenton Craig pertama kali masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara, pada 3 Maret 2023 dengan visa wisata. Arif Hazerin Satoto mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku. Brenton rencananya akan dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat 5 April 2023 malam ini, terungkap bahwa Brenton ini punya histori di Bandung. Rupanya, dia pernah menikahi gadis asal Bandung bahkan sudah punya anak. Namun, rumah tangga mereka bererai, jadi, sebenarnya yang bersangkutan ini punya histori pernah mempunyai istri orang Indonesia dan punya anak orang Indonesia. Tapi cerai. Itu keterangan yang bersangkutan, ujar Arif. selesai melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing BCAA M 48 tahun, dimana yang bersangkutan disangkakan uh, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Jadi setelah dilakukan undang -undang pemeriksaan malam tadi dan dilakukan perdetensi terhadap yang bersangkutan uh, pada hari ini. Kami akan mendeportasi yang bersangkutan dan melakukan penangkalan terhadap yang bersangkutan. Jadi, rencananya kami akan deportasi melalui Bandara soekarno Hatta Malam ini, sekitar jam 9, menggunakan pesawat kantas Mungkin itu saja dari saya, ada yang mau ditanyakan lakukan pemeriksaan saksi-saksi dari PKM dan sebagainya untuk sesuai pasal tujuh puluh lima pak, Setelah ini Pak ada sanksi ikutan buat itu pastinya kesempatan akan ditangkal untuk masuk ke dalam Indonesia. Berapa lama itu berapa lama Pak? Untuk sanksinya itu 6 bulan bisa diperpanjang. Berarti setelahnya bisa diperpanjang. Ya. Berarti setelah 6 bulan itu bisa dinonjol ya kan nanti kalau mau datang ke sini dan pastinya ketika dia pernah ditangkal akan dicek lagi sama memeriksa jadi bisa diperpanjang ya kalau sudah tahu dia tuh Bandung eh, landing pada naik ke South di Medan jadi... mundur mundur 29 April kemarin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.